Bukan hanya sekedar profit-oriented. Yang kita kejar ini bukan untung rugi, tapi surga neraka. Ada yang lebih mahal dari sekedar untung, yaitu keberkahan. Bagaimana kita mau dapat berkah kalau cara kita salah dan niat kita salah. Maka teman-teman niat udah benar, pengen bermanfaat. Tapi cara berdagangnya salah, jadi akad batil. Dapat uangnya, tapi tidak dapat berkahnya. Dan yang paling mahal, tenang, bahagia, berkah, istiqomah.